Halo guys, welcome back di channel Epen Slot Bermain di rupiah 138 lah pastinya ya guys ya Bagaimana kabarnya hari ini guys Ini tanggal 3 ya, tanggal 3 nih gue bikin kontennya yuk Tanggal 3 nih gue bikin konten ya, Ini gimana, oh dikasih langsung spin. Ini modal berapa tadi gue ya Modal 50.000 ribu ya guys ya modal oh, 50.000 baru pertama spin-spin udah dikasih free spin oleh rupiah 138 ya guys ya. Oh, uh, kali limanya pecah. uh Ah. Ya, santai-santai aja ya guys ya. Ini sambil menikmati free spin, jangan lupa ngopi dan rokok ya guys gitu Ya. Buat kalian semua, jangan lupa untuk bantu saya yaitu klik tombol like, share and di-subscribe ya guys ya. Dan tak lupa jika kalian mau menonton updatean video dari event Langsung saja klik tombol lonceng ya guys ya Oke bulan kasih connect perkaliannya lumayan nih co Udah dikasih 68 ribu ya guys ya Buat kalian jangan lupa untuk selalu jadi beban keluarga Iya, abangku lagi ngapain? Ini cil lagi, apa lagi nyocol nih? Tadi gara-gara gua dikasih tahu sama teman-teman. Ya, ini rupiah satu tiga ini Memang gak ada obat sih. Lu udah nyocol belum hari ini? Cil, waduh nyocol lah loh. Cil, ya, nyocol lah cuman modal dikit sih. Modal lima puluh ribu gua Mastu udah dapet. Sih? Iya, ini udah dikasih berapa nih? Seratus lima puluh. Iya, ngocok -ngocok apa spin? ini langsung dikasih loh. Dikasih kita kot tadi. Wow. Oh, tuh baca Oh, oh, teman -teman, oh stop, Allah, my god. Bayo. Abang. Uh, bagi duitnya, Jika, Bang. Cil. Nyocol, Cil. Burulah nyocol. Burulah lu nyocol-nyocol-nyocol. buat minum ajalah, Cil. Buat minum ajalah ini. Aduh. Iya, nanti. Nanti, nanti ya, nanti kalau ini kita udah withdraw, nanti kita beli minum dan kita senang-senang ya, guys ya. Ini buat kalian, nah, ini kan teman gue, ini udah pada tanya ya, kan. Gua main di mana? Yang pastinya gue gak lupa untuk ngasih tahu ke kalian kalau gue main di rupiah 138 ya, guys ya. Oke, nanti gue bagi linknya ya, link-Link rupiah 138 ya, link rupiah 138, bukan link lainnya ya. Link rupiah 138, tentunya. Aduh udah dikasih 500.000 ya satu juta lah bisa ini yuk satu juta ayo bentarlah santai aja kita mainnya santai aja Cil kalau kita main kayak gini enggak perlu keburu-buru ya Masa sih? iyalah kalau lu keburu-buru malah nanti jadinya rungkat kan gede, makin gede juga nih bintangnya pecah hmm. Iya betnya semakin besar semakin dapatnya besar tapi kalau udah kalah waduh sulit nanti bisa kalah kalahnya lebih banyak. Jadi kita bermain santai aja ya bet 3000 mm -mm, nah, jangan santai aja kita. Ya jadi gini gini kan ah, jadi ya tiap hari nih gua main di Rupiah 138. Jadi Rupiah 138 memang ah mantap lah. Mantap. Terima kasih buat Rupiah 138 yang setiap hari sudah ngasih uang jajan gua, uang rokok. Ya, uang uang nakal lah sama gua. Terima kasih buat Rupiah 138 pokoknya. Jangan lupa buat kalian semua main di rupa 138. Gak akan, gak akan apa ya? Gak akan itu, gak akan Lus lah bawah. Bagus lah, Lut. Nanti gua bagi lalinya ya. Ya udah, nanti aku juga mau rekomend ke aku juga ya. Oke okay, dong, ya gitu dong. Ini gua coba cocok lagi turbo sama SS 10 ya, guys ya. Ya udah bagus, udah, uh, udah turun lagi, cok Udah turun lagi, cok mau ruket itu, Bang. Udah santai aja. Santai aja ini mah. Modal 50.000 dikasih hampir 600.000 tadi ya, Guys, ya. Yakin Saya yakin ini dan gua main ini pasti yakin ya kalau di 138. Karena teman gua pernah cerita sih, Cew, waktu itu, Cil. Iya, hmm? teman gua pernah cerita main di BO lain ya, di BO lain. Itu dia dapat menang dia, tapi nggak digas, enggak dibayar loh. Ini gua coba langsung buy spin aja ya. Ih, enggak lah sini Ini gue coba by spin nih. Gimana nih dapatnya nih. Gue langsung by all in yang 480 ya. Kita tengok-tengok apakah kita dikasih kemenangan atau dirupatkan ya. Tapi tahu gue kalau di rupiah 138. Ya begini nih. Selalu dikasih yang kaget-kaget ya guys ya. Di rupiah 138. Ya masih ditol ya guys ya. Masih ditol babi jancu Ayo oh, eh Cus. Uh, ala cers. Halo biru, cers. Cers kuningnya dulu, Oke. Okay. Paksa, paksa birunya, cers. Oke. Okay. hijaunya paksa, paksa hijau. Ui, uh, di nggak ada obeng ya guys ya. Abi cuy, love nya kurang satu. Bangke, bangke. Oke. Okay. Uh, kasih lagi, cers. Angkat tanganmu, cers. Anjing lah, cers, Udah kasih berapa nih 132 Dengan modal berapa tadi ya Ini ya ini lagi di Ini gue lagi main di rumah temen gue sih Jadi makanya rame ya kan Jadi biar bisa gue Kasih tahu semua temen-temen Ya ini lumayan lah Belum masih berapa kurang berapa spin? Oh kurang 4 nih Kurang 4 spin ya Kurang 4 spin gue buy 480 Ya Tau lagi ya guys Oke kuningnya pecah Bungunya yuk, paksa. Oke, paksa. Bulannya, Ces. Angkat tanganmu, Ces. Ces. Ces. Ces. Panak durhaka kau, Ces, ya. Aduin, Ces. Oke, Ces. Kuningnya, Ces. Oke, Ces. Love-nya, Ces. Hmm, bulan dulu love-nya ini, yuk, lo. yuk oke. Udah lebih sini Udah lebih dari 500.000 ribu sih ini, udah. Waduh, oh, Terakhir spin ya. Mm. Meninggoy. Eh, gila bang bagi-bagi ya bang. Yo apa ya. Meninggoy, Ii, meninggoy, meninggoy. Oke okay, guys ya. Oke okay, sekian terima kasih ya guys ya. Wabillahi taufik wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.